serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar Lesnar tentunya. Baiklah para sahabat Lesnar, dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada potret idola kesenangan kita, special moment menghadiri acara ultahnya Anak dari Salim ya Mereka bertiga BBL, Bunda Lesti Pemambilan memakai baju kapal. Ah, Masya Allah banget ya So sweet banget nih Leslar hari ini Bajunya kapelan ya Masya Allah mudah-mudahan saya terus Bahagia terus dan tentunya kita semuanya Tahan tentunya mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya Kita salwok banget dengan unggahan Dede Prawira nih Perhatikan dan diunggah Bang Dede Prawira, dan ya, dan istri tercintanya. Ada sebuah momen spesial di acara ultahnya, tentunya "Wayne Salim". Persahabat ya anaknya dari Korudi Salim, ini lagi-lagi tingkah laku lucu dan sangat menggemaskan BBL. Orban berikutnya, persahabatnya itu adalah Kak Fitri. Istri dari Bang Deddy Prawira ya Perhatikan dari kacamata dari istrinya Bang Deddy ini ditarik oleh BBL Aduh ada aja kelakuan dari BBL yang sangat lucu nih bersabat Asal ya. Salpok juga kalimat caption yang dituliskan Masya Allah tabarakallah. Yang pertama korban keaktifan L hari ini adalah Fitri dan Mamah Kejora Yang kedua bundanya Lesti Kejora datang langsung mengalihkan pandangan yang ketiga, happy satu tahun birthday Wayne Salim. Kesayangan koko Sultan Idola Rudi Salim. All the best. Masya Allah banget ya. Keaktifan BBL. Ini korbannya adalah Kak Fitri ya, istri dari Dede Prawira. Gemoy banget sih BBL, ada aja kelakuan yang sangat tentunya lucu dan menggemaskan ya Slit Ketua ini potret yang sangat tentunya membuat kita semakin bahagia Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan pastinya kita selalu bangga punya idola seperti Lesti dan Pilar Kemudian juga persahabat, perhatikan Ini juga ada momen cute dan sangat membuat kita ketawa ngakaknya Dengan ekspresinya Papa Bilar Foto bareng dengan bongeci tayam. Aduh, Papa B, emang ada aja kelakuan yang bikin ngakak nih persahabat nggak BBL, nggak Papa bi emang kelakuannya yang gesrek banget persahabat ya Doakan terus, support terus untuk idola kesayangan Mudah-mudahan segala urusannya diberikan kemudahan dan kelancaran Amin Selanjutnya kita simak juga di unggahan Ayah Kejora dua jam yang lalu nih persahabat ya memposting foto baby BBL dengan ekspresinya yang lagi bete ya aduh gemoy banget nih. <laughs> Ini sih lucu banget persahabat ya lagi-lagi disuguhkan asupan vitamin lewat foto-foto Abang Fatih yang sangat menggemaskan Ayah Kejora pun di disini menuliskan sebuah kalimat lagi bete kata Ayah tuh hingga komentar banyak sekali ya diberikan. Dari akun Instagram LeslieBilar.official mengatakan kasep banget. Ada Bunda Leslie dan Bilar katanya tuh. Aduh, kasep banget ya anaknya Bunda Leslie dan Papa Bilar. Kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Abang mengatakan mengatakan. Ayangkung, kenapa nah kasep Papa jail Tarik aja hidungnya katanya tuh. <laughs> Sepertinya memang tentunya lagi bete banget sama papap ya BBL terlihat banget tuh aduh ekspresinya lucu sekali kemudian juga persahabat ya kita lihat di Lesti fashion outfit yang dipakai Bunda Lesti memakai baju couple bersama Papa Billar dan BBL perhatikan untuk baju kemeja yang dipakai itu mencapai 2.446.941 rupiah harganya bukan kaleng-kaleng persahabatnya kemeja Bunda Lesti ini mencapai Rp 2 juta lebih Inilah tentunya keberkahan, keberkahan, mudah-mudahan selalu untuk rezeki dalam kesayangan kita. Amin. Selanjutnya, disimak juga di persen. Ada momen spesial juga di unggahan disalin, Ya, ini sepertinya Bunda Lesti, BBL, OTW pulang nih. Persenya ya, masya Allah, BBL memang selalu menjadi pusat perhatian, selalu menjadi tentunya idola yang sangat luar biasa. Momen ini diunggah kembali oleh akulestimilar.official Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Entah kenapa seneng banget lihat mereka Padahal nggak pernah ketemu Sejak ada mereka aku bahagia Walaupun tak punya uang Wah wow, Masya Allah Idola kesayangan kita emang selalu bikin kita bahagia Dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak juga tanggapan yang diberikan salah satunya Dari akun Bunda Leslar Andesker170 mengatakan Ya, benar. Kalau udah lihat panda, tuh rasanya kayak udah berbulan-bulan gak minum, dikasih segelas air. nyes seger banget. Sehat-sehat ya kalian? Dan sama wa, jodoh dunia akhirat. Amin, Masya Allah banget ya. Warga Konoha bahagia banget nih. Melihat idola kesayangan kita, Lesti, Billar dan BBL. Sehat terus, dan mudah-mudahan kita juga sebagai fans sejati, selalu kompak, solid untuk selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti Bilar dan BBL kemudian juga bersahabat ya kita simak di akun tinkernya Papa B nih, Papa B ini mengunggah sebuah postingan video ngiklan ya video iklan aja mereka sangat cute banget tapi kita salvok, ya, tentunya ngakak banget dengan kelakuan si Oji itu ada aja tentunya kelakuan Oji yang bikin ketawa juga masya allah. tentunya kita selalu dibikin bahagia hari ini Spesial asupan vitamin pun kita dapatkan lewat acara ultah anaknya korudi Salim. Tetap support yang terbaik, tetap tentunya menjadi fans yang baik untuk idola kesayangan kita. Dan kita juga masih menunggu cirukan terbaru nih bersahabat. Hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Lesnar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, panggil ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.